Lebih tepatnya, saat kamu dan aku telah menjadi sepasang rindu yang sudah menyatu. Ambe berak. -ah. <SILENCIO> Selamat datang kembali di channel Teranus Sejaga Teraya. Buat yang belum tahu kalau subscribe itu gratis, coba buktikan sendiri dengan cara tekan subscribe. Kami yamin pasti gratis wal Hahaha. <SILENCIO> Buat yang sudah subscribe kami ucapkan Eh thank you kakak Selamat pagi sayang Bolehkah aku mengucapkan itu? Lebih tepatnya Saat kamu dan aku telah menjadi sepasang rindu yang sudah menyatu. Kamu mau apa pagi ini? Teh, susu, atau kopi? Katakan, akan aku buatkan. Asalkan jangan rindu, sebab kita sudah cukup lama meminang restu. Kamu mau apa pagi ini Roti Bubur Atau nasi Cepat katakan Akan aku hidangkan Agar nanti saat aku bepergian Hal ini yang paling kamu rindukan Tapi Semoga maafmu selalu ada saat hatiku harus terbagi dua Satu untukmu Satu lagi untuk dia Iya, yeah, calon anak kita